Nge, bu. Halo saudara youtuber dari Muncar. Ini di. daerah uh, mana nih pak? Tekok juga ya. Menyajakang ya. ya. Ini daerah Tegal Pare. Nah Tegal Pare teman-teman. Ya, yang mau berlama-lama di sini. Oke, siap siap. Di hutan bakau banyak burungnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap bersama Bekrok Sekaya teman-teman kali ini saya berada di pantai ringin putih atau Galpare Banyuwangi ya, ini menelusuri hutan bakau ya, nah ini ketemu sama Abang Jiran ini nah, ini ya teman-teman di -teman, disini banyak apa ya burung-burung kuntul ini di ya ini ini di ini ini di di hutan bakau ini ya teman-teman ini sampai ujung sana ini nah ini kotoran-kotoran ini ya burung blekok namanya itu banyak banget ini ya ini pelestarian alam yang sangat Bagus sekali ini Di daerah sini Sangat terjaga banget ini Dan pemotongan-pemotongan Apa ini tanaman Bakau ini sangat dilarang Di sini ya teman-teman nah, Sangat bagus sekali ya Teman-teman Suruhnya -teman. enggak Berapa kelihatan Ini sampai ujung sana ya teman-teman ini, ini dibuatkan jembatan kayak gini untuk menyeberangi apa namanya? Ini kan banyak lumpur ini di bawahnya itu terlalu banyak lumpur ya, teman-teman. Nah, dan itu ada burung lekok mati ini ya, teman-teman. Itu kelihatan putih ini ya, teman-teman. Ini, uh. Sangat ramai sekali itu di atasnya ya teman-teman Banyak sekali burung-burung lekok sini ya teman-teman Ini lokasinya ada di pantai Ringin Putih ya Kalau nggak salah di Berhasan, Banyuwangi Nah itu teman-teman ada burungnya yang lagi bertelur, sangat indah sekali ya teman-teman. Nah teman-teman mungkin mau bermain di sini, silakan tidak ini ya teman-teman. Nah ini ada burung. Nah itu burungnya teman-teman banyak sekali di sini. Uh, sangat asli sekali ya teman-teman aslinya di sini teman-teman tempat bakau hutan bakau ini ya ini lagi air surut ini ya karena airnya maju ini akar-akar bakau ini ya agak nggak kelihatan sedikit lah. ya teman-teman Nah ini ada posnya ya Dibuikinkan si pos nah dari sini banyak burung-burung ya nah teman-teman nah itu sangat banyak sekali burung-burungnya teman-teman tuh kayak zoom ya biar kelihatan ya nah itu teman-teman itu burung-burungnya itu Tengok kali, nah, itulah Dia ada ibu, ibu Dalam pembenan ya Asri sekali, Ibu. Ini sih, ini kakaknya yang jembatan. coba-cobanya yang bikin jembatan nih ya, teman-teman saya masukkan YouTube ini, Pak YouTube, Pak? ya oh, Pak, jangan lori, Pak Pegok suka Pak. suka, Pak Pegok lupa begok Selamat di selamat, muncar, kalau muncar, Pak nah, sayang nih Pak, aku berhubung, nge <laughs> nge, Bu ayo, nge, Pak Halo saudara youtuber dari Muncar, ini di. daerah uh, mana nih pak? Tegal juga ya, ya. Jejak ya. Ini daerah Tegal Pare, Nah Ulu Tegal Pare teman-teman. Ya, yang mau bertamasa di sini. Oke, siap siap. Di hutan bakau banyak burungnya di sini ya teman-teman. Ini Bapak-bapaknya lagi pembenahan sama Masnya ini, pembenahan buat bendatan. Untuk tambakau. Bendatan bakau. Wah, oh, stop <tuh> ini. terus pembenahan terus nih Mas. Iya, rencananya seperti itu. Jadi ini dari trek baru yang, yang lama yang sudah hancur, jadi, e, saat, ini e, e, jadi ya, saat ini kembali. Jadi perbaikan kembali ya, teman-teman. Di... Dan ini kira-kira sampai menuju sampai ke tepian ini, kira-kiranya kira, kira, -kira ini kan baru 100 meter, mungkin e, menuju ke depannya Trek ini akan mencapai 500 meter. 500 meter nah, menuju ya, tepi itu pantai itu... ya, teman-teman. Oh, lebih bagus lagi ya teman-teman ini, ini bakau, hutan bakau hutan takau ya teman-teman. Teman-teman dan ini jembatan-jembatan yang lama, nanti ini dibantu lagi ya. Ini ibunya lagi main gamer ini. <laughs> Nah, <laughs> makane mulai. Kaya ini e, mulai enak, mulai sekalian ne, kan? Jadi dalam proses malih ya Ini awal nah. Pada pernah rame, terus Covid Berarti, itu tadi sampai, sampai Rono ya Mas Jalik, ya? Sampai tebus iya. Aula terakhir, sampai dek, kayak jenis pulau-pulauku, pulau, -pulau ku, ya? Iya. Eh, iya, ya. sampai sana. Enak, Pak. Dek, wah, ngeraka asik, wah. Ngeraka asik, Pak. Oh, dibesik, iki <tuk> ana tempat -tempatnya, tempat pos. Tempat tempat tempat <tuk> <tuk> <tuk> oh, Pak. <tuk> <Nggak>. <tuk> Tapi prosesnya yang bertahap. Nah, Oke. <tuk> <tuk> Golek <tuk> <tuk> karakter kau. Opo Iya, jago parkir <tuk> ini. Aku kantong ya ini, ini. <tuk> <tuk> <tuk> baru orang yang mengalir, nah, kalau melu, Video, kan Itulah, ayo. ayo. Ini mas gue, kalo pamit gue. Monggo pak gue. Lanjut lagi. Nge. Monggo, Ba. Oke. Ya, teman-teman, ini tadi sama Bapak Aloni ya pengelola pantai Galpare ini ya, teman-teman. Ini dalam proses lagi batik sata akan semoga cepat Rame ya ini kasihnya di hutan bakau ini ya teman dan di atasnya ini banyak banyak burung di sini teman teman teman teman yang mau wisata ini ya teman teman Tuh banyak sekali tuh burung-burungnya itu Ya itu masih anakan ini ya teman-teman ya. Ya. Ini dalam posisi air surut ya Ini teman-teman Nanti kalau ini sudah pasang Ini akar-akar Pohon bakau ini terendam air ini Kelihatan sangat bagus sekali Kalau sudah terendam ini Karena masih dalam posisi Air surut ini ya Teman-teman Masih kayak gini lah Keadaannya Ini jembatannya ini Masih baru Masih diperbarui Sampai sana tadi Diperbarui ya itu dibangun sampai ke pantai sana Sampai di bibir pantai Ini buat jembatannya rencananya kayak gitu ya teman-teman Oke teman-teman semuanya Terima kasih Semoga video ini bisa bermanfaat ya Ini di pantai Tegal Pare Banyuwangi ya Jawa Timur, Indonesia. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semuanya!